ya okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, jumpa lagi bersama channel NDK Reborn ya. Kali ini saya tidak main push ya, cuman ada <tuh> ada banyak yang minta ini ya yang DM saya itu minta ini Bang dulu dulu dimana di mana cara installnya juga gimana uh, sebenarnya di Google banyak sih ya s itu uh, link-nya banyak itu yang versi Tani ini ya bukan yang ori ya kalau ori itu beli di steam ya itu banyak cuman banyak yang balik lagi DM gini komen gitu Wow ada ketemu tapi linknya nggak bisa diklik, nggak tahu nggak bisa download atau gimana? Nggak, ya nggak tahu ya. Nah, ada yang request itu katanya suruh ini linknya. Nah, ini saya buatkan, uh, saya uploadkan file saya ya, ya okay guys. Uh, versi tani ya yang bisa buat mabar bareng-bareng ya uh, link-nya ada di bawah ya ada di bawah di download aja nanti dia diarahkan ke sini ya nah sini ini unduh ini aja buat tautan unduhan ini nah tunggu ini 5 detik nih ini kita start download ini ya Nih, mulai unduh ini ya nah, nah dia udah ini dibuka ya ini nopet-nya nah, nah dia ada ini ya ini ada file pin ya file steamfix nya plus ini ada part 1 ya part 1 part 2 Nah, 43 ya, ada 4 file ya. Ini file part satunya, coba di copy nanti masukkan di browser sini ya. saya empal di sini, nah, enter deh. Nah, kalau ketemu nih, tinggal ini ya download. tinggal download ya guys. tinggal nah, tinggal download ini, tinggal nanti di save ya diarahkan mau di save di folder download atau di D atau E atau terserah, terserah baik baik ya. user udah live baik. wah bentar kang, anu tunggu bentar tak bikinin tutorial bentar nih. siapkan modnya ini kang regar. Nah kalau suatu saat nanti filenya limit ya, filenya limit uh, seandainya di sini uh, kota apa itu ya habis itu, nah nanti bisa di sini bisa diklik ini uh, pas di sini nanti ditambahkan guys. masuk ke ini ya ke Google Drive kalian. Tuh. Ini opsi kedua ya kalau nanti terjadi limit ya. E, nah nanti kan ada daftarnya nih di e, kalau di sini nanti ada e, segitiga gitu, nah, nanti pencet aja tambahkan ya ada tanda plus gitu nanti tambahkan ke drive saya gitu kalau terjadi limit ya ini opsi kedua nah, nanti kalau ada sini nah nanti kan di delete ini tadi nggak bisa limit gitu ya nanti Klik Kanan buat salinan ya seumpama so, ini aja ya nih limit buat salinan nah ini opsi kedua ya guys ini muncul nih buat salina nah ini tinggal download download atau dapatkan link ya nah ini disalin nanti di nah, salin pas tekan di browser kalian ini ya nah muncul ya ini nanti tinggal download guys ya itu caranya itu opsi kedua ya kalau terjadi limit nah itu di download semua part 1-3 sama file nah, nanti kalau udah terkumpul filenya ya buat folder aja ya buat folder ada super Medan hmm, bangun tidur tuh was parah tidur satu hari penuh guys <laughs> buatkan ya, folder ya guys ya satu folder nah nanti kalau udah di semua ada ini nih ya kan 41, 42, 43 sama file nya ya dijadiin satu folder dulu kalau udah dibuka atau klik kanan gini ekstrak hair ini terserah mau pilih yang mana ya kalau saya kebiasaannya buka gini, di gini kan ada folder ETS-nya nih, nah, ada lumanya ini, ambil yang ini aja, ini extract tuh ya kan, mau ditaruh di mana, mau di C sini ya kan, di C program file atau di D, E, -E F, G dan seterusnya terserah, ya. Saya tak kasih C, nah ini kan udah ada. Nah, ini nanti tinggal ekstrak di sini, oke. Okay. Nah, yes. nah, karena ini saya tadi udah mengestruk ya, jadi filenya double. Nah, jadi saya cancelnya. Nanti kecil itu seperti itu. Nah, kalau udah kan tadi dicari file nya di folder mana tadi ya. Dc ya, di c, nah di sini, nah, valnya nah, isinya kayak gini guys, kan, kayak gini, terus buka yang tadi valve pinnya ini ya, valve pinnya ini juga dibuka, nah, ini di refresh di sini guys, instalasi folder gamenya ini ya ini geser aja ini atau extract tuh kayak tadi bisa harus ini nah nanti di replace ya nah, replace kayak ini kan udah nah nanti tinggal play udah gitu playnya nanti ambil di ini di folder B nya dibuka nah pilih yang uh, ini ini 32 bit atau 64 ya kalau recommended sih 64 ya. Uh, lihat di Windows kalian ya guys sekalinya di ini uh, My PC ya, kanan ini Windows nya dia uh, 64 bit atau 32 bit ya nah ini tinggal nanti kalau play tinggal ini ya guys ini double klik atau klik kanan ini run As administrator ini ya itu Aduh udah play Nah kalau oh, masalah tapi seluruh sebelum play ini ya guys uh, download dulu steamnya ya bikin akun steam nah. nanti aja ya steam nah ini, nah, ini mau di ini ya uh, lebih sih ini ya di install aja ya jangan di browser. Nah, install ini. Kan ini. Nah, terus install ini. Nah, tinggal download nanti tinggal kalau udah gini kan. Nah. file ya, Nah, ini tinggal klik, klik. Nah, kita install ya. Nah, karena saya udah install ini ya, guys. bisa cancel ya. Nanti next-next saja next gitu ya. Nanti daftarnya di sini nih kan ah uh, kalau belum ini ya belum punya akunnya nanti uh, uh, daftar dulu ya ini menu daftar ga ada ya guys soalnya saya udah login nih nanti tinggal bikin akun gitu Wah uh, bisa lah nah nanti biar uh, sebelum play ini ya gamenya harus timnya ini udah connect dulu nanti tinggal ini ya, tinggal play file gamenya ini x64 ini atau yang 32 tadi yang x86 ya Kalau masalah ini ya apa eh, ini kan versi satu empat S nanti kalau pakai mod nanti tinggal ini cari mod modnya apa sama ini ya eh, dia valnya harus ini ya dia apa dlc ya dlc mama ini dlc Marco Tiger ya nah, nanti tinggal kalian ini di copy gitu nah di copy di instalasi folder red S nya ya Nah di sini tinggal dipastasi sini nah, tinggal pasti di sini nah karena saya udah copy ya jadi udah ada nih nantinya udah ada nih sama mapnya ya mapnya apa aja nanti di ini kalau enggak konvoy bisa dikasih diletakkan di ini kalau buatnya ya di folder ini dokumen di restruf ini mod nah bisa ditaruh di sini Dan. itu tapi kalau lewat situ kalau versi 1.1 nggak bisa buat konvoy nanti masukkan di ini aja ya mod sama map ya map trafik atau apakah dan sebagainya nah. nanti bisa itu uh, kalau gabung di discord di squad ada ini ya ada infonya mabarnya pakai apa aja modnya apa aja di disitu linknya sudah ada disediakan ya Tinggal download, nah, copy seperti ini kalau udah. Kalau udah muatnya di kopi semua, nah tinggal ini di valve ini yang saya baru pakai 64 bit ya, tinggal play ini ya, guys. Nah, dia keluar kayak gini kalau pertama kali ini ya ngopi uh, valve-nya tadi. Ini klik oke okay aja. Ini di close ya. Oke, dia masuk ke ini. lama guys banyak ini ya banyak profil saya guys jadi lama selain itu PC nya juga kentang sama seperti itu supermenan ya guys kita kentang-kentangannya guys Nah kalau udah ini ya tinggal bikin ini ya profil baru kalau udah ada dia ini kalau di eh uh, apa di diskusi squad ya ini udah disediakan kalau maafnya pakai ini dia juga kadang disediakan nih apa file profilnya ya jadi tinggal udah ada di siapin kalau belum punya profilnya tinggal ini apa profil manager ini ya profil manager nah dia tinggal ini new profil guys New profil, yung profil. Nah di sini ketikan nama mapnya apa atau di e, terserah gitu ya. Nah, ini cintain, ini yang ini atau ini. Kalau ini cewek ya. nah Ini, ini. Kalau pertama bikin ini new map ya. E, Lihat dulu ini mod kendaraannya di dealer mana, seumpama dia di dealer mana. Uh, pilih aja yang mancan nanti biar enggak ini cari apa dealernya susah-susah. Kalau -susah. nah, ini terserah. Nah sini ketika terserah juga ya. Nah, Aduh kalau map modulnya ini pilih dibuka nanti ada ini ya. Uh, kadang pantura, kadang ini enggak, enggak, enggak pasti ya bapaknya ada ini ya MPD ini ya beli yang itu nah ini uh, steam cloudnya ini jangan disentang nanti tinggal pencet klik gitu ya seperti itu guys yuk dibantu like dan share-share ya guys yuk yuk dibantu like guys ya ayo, yo, yo mau menunggu putar puasa guys, yuk. Wah, kita pakai mota, pakai. Ah, nama apa, apa ini? Uh, gabungan berani enggak? kenapa mah, ah <laughs> nah, nah, kalau maaf, udah maaf, ini maaf. ya kalau udah ada profil file profilnya ya tinggal mah buat cara ini uh, tadi aku ada filenya map gabungan tinggal ini ya double uh, click ini, ya nah, udah ngelut guys. ditinjau, ditinjau, tinjau, ntar ya ini dikit lagi selesai. ini edisi khusus tutorial ya guys sama ada linknya ya guys nanti habis ini kita persiapkan ganti mod ya guys kita muter-muter lagi guys yuk dibantu di like di share guys guys guys guys guys <laughs> Ah, yang udah jago-jago ya yang udah master master eh, skip aja video ini ya guys ini cuman ini ya ada request yang ini ya yang eh, belum bisa ini ya download dan instalasinya ya guys Nah tinggal continue ini guys kalau udah ada save profilnya ya tinggal continue ini guys nah ini ada logo wing support ya guys ya yaitu grup discord kita guys lama guys loadingnya ya guys hampar guys nah ini guys ini kan udah install tadi udah kasih mod saya Pertama kali dia ini, kalau new profil dia, bedanya ini pertama harus ini nyelesaikan misi ya, uh, biar bisa beli kendaraannya. Nah, itu nanti bisa di ini pakai apa mod apa SP sama itu level ya, guys. Nah, kalau udah ini beli modnya di truk killer ya, guys. Nah, itu satunya modnya di dealer mana, guys? Saya tes semua ya. Nah, kita cari dealernya guys. Nah ini kali ini pilih ini juga bisa, ini juga bisa. Kalau saya terbiasa pakai ini. nah Nanti muncul di sini ya guys. Nah, terlupa baru ini ini khususnya muncul di sini guys. Tinggal pilih ini customis configuration. Nah tinggal modif aja guys. Ya. NMR kah? Hah? NMR? Oke, gak apa -apa. nggak apa-apa. nggak pakai oleh Kalau udah nanti tinggal konfirmasi gitu ya, guys. Nah, terima bar, Pak. Ba. Saya berapa menit, Bang Rika? Berapa menit? 25 Nah, baru setengah jam ya lama naiknya nih ada biskuat mantap wah namanya biskuat mantap roti dong nih ha, mas boleh minta konflik buat ETS nya laptop saya Potato mas wow, bisa banget guys join ke discord aja ya guys ha, nanti kita ada timnya untuk ini ya PC PC spek spek yang uh, super low ya. Super kentang, super low. Kita punya ini, ya. Uh, punya ada tim sendiri, ya, guys. Masuk aja ke Discord, ya, guys. Biar dikirim linknya nih, ada moderator kita, Super Medan. Saksi ya uh, Mampir juga ke channelnya dia, ya, yeah guys. Uh, uh, moderator, kirim ini ya, link Discordnya. Nah, itu ada link Discordnya, ya, di bawah nih, Mas Biskuat. Masuk aja join ke Discordnya Nah, di situ di Discord, di, si, di Discord situ <laughs> Semua link ada ya uh, Nanti kalau masalah streaming atau ngelek uh, ngelek ng atau gimana nanti uh, Kita cari solusinya ya Nanti ma join ke voice nanti biar dibantu sama tim kita ya ada tim ya <laughs> nmr-nmr timbing squad Kano. wah ini moderator kita ya guys sudah gak sabar ini ya guys mau live ya mas. hari ini kita pakai NNR ya guys kita oling oling ya guys tinggal-tinggal apa nggak kok setinjau nah, bentar kita selesaikan tutorialnya di dulu ya guys nah, kalau udah kan itu guys nah tadi tinggal ini guys sudah jadi guys yuk Mas bis kuat mantap join aja ke diskot ya Nah kan mau ini ya guys Nah nanti kalau mau join komponya gimana Mas nah ini tinggal pilih yang ini guys konvoi uh, ini ya menu konvoi ini uh, continue oh, ya. nah di sini ada ini guys uh, nanti kalau udah tersedia roomnya di ini ya uh, mau join ke temen atau siapa atau di grup dari mana itu ya ya kalau udah bikin room muncul di sini kalau ini ya si guest mau bikin room sendiri nggak apa-apa pilih ini ya Guys konvoi ini, nah ketika nama ini terserah ya seasonnya ini mau nama kalian atau nama grup nama map ya terserah, ya kan? Ini opsi ini mau dikasih kata-kata apa keh? <guluh> disubrek atau di sawer lah, nah, terserah ya guys. Nah, bisa dikasih password guys, seandainya ini pingin mabar berdua sama pacarnya guys, tinggal kasih passwordnya di sini guys aman aman dijamin aman guys nah guys. ya guys enakan nih guys nah nanti tinggal di setting ini guys kalau inya ingin berdua dengan ceweknya ya guys ya tinggal ini kasih dua aja guys nah kalau itu mentok orang delapan ya guys kalau ini bisa orang banyak bisa ya nanti itu tertentu tinggal servernya ya kalau di wingsquad bisa lebih dari delapan guys Nah, makanya gabung ke discord kita ya nanti bisa mabar bareng-bareng bisa 15 20 sampai 50 player ya guys nah ini opsi ini mau dipakai apa ndak ya kan network traffic atau sekian-sekian lah tinggal nanti konfirmasi gini ya guys ya, nanti udah muncul di sini ya guys nama yang kamu bikin roomnya kalau enggak nanti di sini udah ada romnya temen atau cewek kalian ya tinggal diklik ini nah nanti join deh nah nanti udah masuk nah ini karena nggak ada temennya untuk join jadi ya buat nggak bisa buat contoh ya guys nah, nanti udah muncul di sini guys kalau ada temennya banyak ya jajer gitu ada namanya ya si siapalah si sayang atau si siapalah ada ceri 45 nama mantan boleh nggak Wah boleh banget wah, nanti kenangannya inilah Bang Jerry wah Bang Cer ini was nanti jangan inilah ungkap masa lalu lah nanti kita uh, sedih loh ini kan kita ini kan main game kan tujuannya untuk happy pria ya nah, nanti malah ini teringat yang enggak-enggak isinya nabrak nabrak Bang Cerri wah Bang Cer ini wah biskuat mantap Oke okay, siap Mas nah nah oke okay. masuk aja ke diskot ya aku kasih nama aku banci kamu <laughs> oh, tega banget Bang Jerry sama mantannya ya <laughs> Yo, guys dibantu di like guys di eh di share ya guys masa cuman saat 10 orang ya guys padahal kemarin yang minta ini apa tutorialnya banyak loh guys masa cuman 10 orang nih ah arah nih guys nmr kemana ini guys ayo guys wadah udah jam lima guys kapan kita konvonya guys kita nggak lelep oke Hai oh, iya, langsung ke judul <tuh> mencari foto nmr mana ya kata. ada infus Raihan info map trafik oh, Mas infus Raihan masuk aja ke diskot ya guys kita yuk konvoi bareng sore yuk menunggu buka puasa ya Mas infus ayo masuk uh, ke join ke diskot ya yuk kita mabar Ya udah ready oh, nih saya abad sama superman dan sasek ya baru prepare mempersiapkan eh uh, kendaraannya ya guys untuk mengeblong-ngeblong ya guys hari ini kita oling guys kita pakai ini ya uh, Canter ya iya Canter ya Bang Riker Canter MNR ya uh -huh. maksudnya mantan panjat pinang. wah bisa aja Bang Jerry nih wah wah itu yang ketawa yeah. siapa di belakang ha? Nah, itu. Wah. Welcome ada ya. di Supermedan <laughs> tuh Bang Jerry ya. Oke, okay, guys. <laughs> uh, udah gini udah paham ya, guys ya. Lambat sih yang komen jadi paham belum ini ada Kevin Dofoyan. Welcome. Ini baru gabung kayaknya ya. Bang Kevin ya. Welcome ya. Uh, jangan lupa di subrek ya di share di share ya uh, modbus apa mas dulu di mana mas nah masuk aja ke link discord di atas itu ada moderator kita ya super medan sase nah itu diklik klik linknya masuk aja ke di ke discord ya join di discord di situ ada selalu ada info mabar ya buat ini kalau kita mabar itu udah disediain mapnya apa ya kan modnya apa dan tentunya free juga ya guys ada pocong ketawa wah <laughs> jangan, bitang, <laughs> jangan <laughs> bilang gitu Bang Jerry nanti datengin kamu loh <laughs> Kang Asih ya. gaming sore Mas Oh sore Kang Asih nah ini ini kemarin juga yang request ya Kang Asih nanti diputar balik ya videonya Kak Asih uh, uh, Filenya ada di bawah ya linknya ada mikun trans Bang Oh siap ada Haikal Rail Fans. Nah, ini welcome nih baru mampir ya. Eh siapa? Eh siapa? <laughs> Selamat datang di NDE Reborn Channel ya. Eh Kang Asi mantap ya. Ada Kevin Doveyan ya. Saya mau join dong Mas. Kalau mabar biasanya jam berapa? Eh tergantung ya, tergantung ada orangnya ndak ya kalau akhir-akhir ini banyak yang sibuk ini e, cari angpo buat ini e, lebaran ya guys jadi dia pada sibuk ini cari angpo ya guys jadi mabarnya itu e, agak di ketigakan atau kelimakan gitu lah <tosok> itu masuk ke ah, itu ya link di atas ya ada moderator kita itu super Medan ya support juga channelnya ya cari 45 bikin buat HP Wah bisa meledak nanti HP-nya Bang Cery. Wah laptopnya Bang Reka Raja itu udah ini hampir ke langit lo kok. Saya ya wah, ya. Tempik, ya. Wah, parah. Parah, ya. Parah, saban parah. Saban. Halo Bang, Welcome ya. Halo juga ya, Welcome. Terima kasih sudah mampir ya Bang. Jangan lupa di suprek ya, gratis kok. Wah nggak dipungut biaya. Di share juga boleh ya beri 45 polling pocong yang takut wah Bang Miko sore Bang sehatkah Bang semoga sehat ya Amin Amin sehat Alhamdulillah Bang Miko Hai Aikal Ralfon Wah apa ini wah, logo doang mabarnya tergantung supir Medan udah mandi seri 2 lah ini kapan selesainya saya baca komen melulu lah kapan ini kita olengnya guys ini kan baru Hato, di tutorial ya guys ya kita uh, saya udahin dulu ya videonya saya prepare ganti ini ya uh, kita pakai oleng pakai truk oleng ya uh, buat sambil nunggu ini buka puasa nah ini udah jam 5 lah, guys kapan kita olengnya ya guys Oke okay, subrek dulu ya channel ini dan di share ke teman-teman kalian ya jangan lupa follow dan tombol loncengnya dinyala ini masuk masuk oke okay, bang Miko ya thank you thank you ada Ahmad Saifuddin ya ketawa nular eh puasrayan ya subrek masuk surga amin amin itu di di bawah udah saya tulis ya saya saya udah doakan ya yang subrek channel ini ya yang support channel ini ya. Semoga ini ya diberi kesehatan Amin. ya uh, rezekinya melimpah-limpah ya guys. Nanti kalau Amin. sudah melimpah bisa nyawer kita-kita ya guys ya. hai <tuh> Raifan, <tuh> <tuh> maju Bang. Ah, ini ini Bang kita pakai uh, truk hauling ya. Ini cuman tutorial ya. Ini cuman tutorial ada yang request kemarin banyak yang request uh, install ETS-nya ya sama modnya ya cari 45 mitra's grup, eh grup sini maksudnya gimana <guluh> udah ya guys saya uh, udah dulu ya kita uh, nanti eh uh, stay aja ya uh, pantengin channel ini saya mau pindah pakai ini true calling ya sama ini join sama super Medan ya guys kita live bareng-bareng ya guys saya persiapkan modnya dulu ya saya persiapkan modnya dulu guys ya guys ya guys ya guys ya. mengerame guys Kang Asi Gaming langsung dibuat dong heee mantap jadi gak sulit makasih mas semoga berkah amin amin nanti anu ya Kang Asi Gaming diputer ulang aja ya nanti uh, bisa ini aku tak ini tak udah selesai ya saya tak Ripper ini ganti mod kita oleng-olengan guys ya. Kalau masuk surga mau nggak? <lambis> Kalau masuk kandang, kok <lambis> mau supir <lambis> Medan. Amin amin ya udah guys ya. Ah nggak selesai selesai. Nanti di komen selanjutnya ya guys. Ee, saya <lambis> saya next dulu ini modnya ya. Nanti komennya di ini eh, setelah ini ya. Oke okay, terima kasih ya yang sudah support ya. Uh, thank you kita di next berikutnya ya. Bentar kok ya, tinggal ganti mode uang. Oke, okay guys, makasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.